Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pers telah memberikan dampak yang positif bagi bangsa dan negara dengan memberikan berita yang aktual dan terpercaya. Kami, Media Imadudin in -med Group, ingin mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2023. Pers bebas, demokrasi bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.